6. Bentuk sederhana dari 2 akar 54 4 akar 6 dibagi 4 akar 8 nin 3 akar 2. Yang pertama kita sederhanakan dulu akar akarnya. 2 akar 54 ini bisa kita sederhanakan menjadi 9 kali 6 ditambah 4 akar 6, dibagi 4 akar, 8 ini adalah 4 dikali 2, plus, min 3 akar 2. 2 dikali 9 ini kita keluarkan, yaitu 3 akar 6, plus 4 akar 6 per 4 4 nya ini kita keluarkan jadi 2 akar 2 nya tetap min 3 akar 2 sama dengan 2 kali 3 6 akar 6 plus 4 akar 6 dibagi 4 kali 2 8 min 8 akar 2 Min 3, akar 2. Karena akarnya sudah sama, langsung kita operasikan saja. 6 tambah 4, 10, akar 6. Per 8, dikurangi 3, 5, akar 2. Kita coret, kita coret, 2. Ini kita coret, bagi 2, 2, bagi 2, 3. Berarti hasilnya, 2 akar 3. 2 akar 3 adalah yang D. Untuk soal nomor 7 tiga suku berikutnya dari 1, 5, 11, 19 adalah Yang pertama adalah kita cari Dari 1 sampai 5 itu berarti naik 4 angka 5 sampai 11 itu naik 6 angka 11 sampai 19 itu naik 8 angka Berarti bisa kita simpulkan ini naik 2 angka, berarti 4 ke 6 naik 2, 6 ke 8 naik 2. Berarti 3 suku berikutnya adalah 8 naik 2 plus 10 naik 2 plus 12 naik 2 plus 14. Langsung kita cari 19 tambah 10, 29, 29 tambah 12, 41, 41 ditambah 14, 55 jawabannya 29, 41, dan 5, 29, 41, dan 55 jawabannya yang B untuk soal yang ketiga jika pola di atas dilanjutkan banyak bulatan pada pola ke-61 adalah pertama kita tulis dulu U1-nya suku pertamanya itu 1 dan B nya selisih selisih antara satu dan 2 adalah 4 yang ditanyakan adalah pola ke 61 ya tulis rumus umumnya dulu UN sama dengan A plus N minus 1 kali B ini dihafalkan ya Langsung kita masukkan, U61 sama dengan A, A, itu sama dengan suku pertama, 1 plus N-nya 61-1, dikali B-nya 4. 1 plus 60 dikali 4, 60 dikali 4, 240. 1 plus 240, jawabannya 241, jawabannya yang B. Untuk soal nomor 9, jumpa semua bilangan kelipatan 3 dan 4 antara 200 dan 450 adalah Berarti di sini kelipatan 3 dan 4 sama saja 3 dikali 4. Berarti kita mencari kelipatan 12. Hmm, yang ditanyakan adalah kelipatan 12 antara 200 dan 450. Berarti yang dicari adalah Sn. Sn Rumusnya N per 2 dikali U1 plus UN. Yang ini juga harus dihafalkan karena rumus umumnya. Bilangan kelipatan dari 12 berarti 12 dikali berapa yang hasilnya lebih dari 200. Itu adalah 12 dikali 17. 12 dikali 17.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 N-nya berarti suku terakhir dikurangi su suku pertama, ditambah 1. 37 dikurangi suku pertamanya, 17, ditambah 1. 37 kurangi 17, 20 ditambah 1, 21. N-nya sudah ketemu. Langsung kita masukkan ke dalam rumus SN. Saya tulis lagi di sini, SN sama dengan N per 2 kali U1 plus u N. sama dengan n nya 21 per 2 dikali u1 suku pertamanya adalah yang ini 12 dikali 17 plus un adalah suku terakhirnya yang ini 12 dikali 37 21 per 2, 12-nya ini saya keluarkan. 12, tinggal 17, plus 37. Kita coret, coret 6. 21 dikali 6. 21 kali 6, 6, 12. 126 dikali 17, 37. Itu 54. Kita kalikan, 4, dikali 6, 24. Nyimpan 2, 4 x 2, 8, 10, nyimpen 1, 5, 5 x 6, 30, nyimpen 3, 3, nyimpen 1, 6, 4, 0, 8, 6, berarti jawabannya 6804, kita cari jawabannya yang B dan lanjut soal yang nomor 10, toko elektronik cinta produk Indonesia menjual televisi dan memperoleh untung 25%. Jika harga beli televisi tersebut adalah 3.600 maka harga jualnya adalah, yang ditanyakan adalah harga jual. Harga jual itu, harga jual sama dengan harga beli plus keuntungan harga belinya berapa? 3.600.000 plus keuntungannya 25% dari 3600 langsung kita coret 36 dikali 25 30 nyimpan 3 18 12 nyimpan 0, 0 900. Berarti tiga ditambah sembilan Jawabannya empat juta lima Di sini yang d sekian dari saya, apabila ada pertanyaan atau ada yang belum jelas, bisa kalian tulis di kolom komentar. Dan jika video ini membantu, dukung channel kami dengan cara like dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kami lebih semangat lagi dalam membuat videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.